Halo sahabat Zodiac 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang ramalan Scorpio di bulan Juli tahun 2021 namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar Zodiac silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi baik sebelum kita ke ramalan dan disini saya informasikan terlebih dahulu bahwasanya ramalan ini bersifat umum tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Jika kamu merasa cocok, silakan cari yang lebih cocok kepada energi. Di sini kita akan bahas kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Scorpio di bulan Juli tahun 2021. Untuk singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Scorpio di bulan Juli tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Scorpio di bulan Juli tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Scorpio di bulan Juli tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu rumah asmara Scorpio di bulan Juli tahun 2021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 Six of Swords ataupun enam pedang. Secara umumnya Six of Swords itu diartikan sebuah pengalaman kehidupan yang dimana di sini akan berdampak negatif kepada kehidupan ataupun kesehatan. Dan di sini menggambarkan kesehatan Scorpio akan mengalami sedikit penurunan yang dimana di sini dikarenakan Scorpio akan teringat masa lalu perjalanan kehidupannya yang dimana di sini tentang hubungan asmara dan keluarga yang membuat beban pikiran serta berdampak negatif kepada kesehatan seorang Scorpio sendiri dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Scorpio tidak akan memperlihatkan kepada orang lain rasa sakitnya dan ia akan pendam sendiri dan untuk support energinya adalah Page of Swords. Secara umumnya Page of Swords itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan Sesuk seorang skopi akan mengalami penurunan kesehatan di bulan Juli tahun 2021. Namun di sini seorang Scorpio tidak akan memperlihatkannya kepada orang lain. Dia akan memendam dan menahan secara ide cara sendiri, yang dimana di sini seorang skopi akan teringat di masa lalu di waktu kecil yang membuat beban pikiran kepada dirinya. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Scorpio akan didukung oleh seorang anak untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah. The Hangman. Secara umumnya The Hangman itu diartikan pasah tetapi yakin yakin karena kuat. Dan jika kartu The Hangman kita gabungkan dengan kesehatan seorang Scorpio di sini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang pasah namun ia yakin ia mampu untuk menjalani kesehatan dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Juli dengan dukungan dari seorang anak Scorpio sendiri. Dan untuk kartu keuangannya adalah Eight open tackle ataupun delapan koin. Secara umumnya eight open itu diartikan tetap jalani fokus karena kebahagiaan tidak akan kelihatan nyata ataupun semua membutuhkan proses. Dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang Scorpio di bulan Juli tahun 2021 keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di sini disarankan kepada seorang Scorpio fokus tetap disiplin jalani tetap melakukan pekerjaan seperti biasanya dan nikmati hasilnya karena semua itu membutuhkan proses ataupun waktu untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih bagus lagi namun di sini tidak tertutup kemungkinan juga bahwasannya kedisiplinan akan dinilai plus oleh seseorang yang dimana di suatu waktu nanti seorang Scorpio akan mendapatkan keuangan yang sangat meningkat drastis tanpa Scorpio satelri sendiri, sendiri. Dan untuk support energinya adalah Queen of Swords. Secara umumnya Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Scorpio tidak akan mengalami gangguan apa apa di bulan Juli tahun 2021. Namun di sini disarankan kepada seorang Scorpio baiknya fokus, disiplin, tekuni jalani di pekerjaan yang ada sekarang. Biarkan waktu yang menjawabnya yang dimana di sini seorang Scorpio akan selalu didukung, dimotivasi, didoakan oleh seorang pasangan serta keluarga Scorpio sendiri yang dimana juga di sini seorang Scorpio mempunyai tujuan untuk membagiakan keluarga Scorpio sendiri dan jika kartu dahenggan kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Scorpio sini menggambarkan sosok seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang pasrah di dalam kerja namun ia yakin suatu saat nanti kebahagiaan keuangan kehidupan finansial akan meningkat drastis yang dimana disini selalu didukung oleh pasangan dan keluarga Scorpio sendiri dan untuk kalkulasi pekerjaannya adalah nine of one ataupun 9 tongkat. Secara umumnya nine of one itu diartikan melakukan sendiri, melakukannya dengan cara sendiri dengan belajar dari orang lain yang di di sini membuatmu akan semakin kuat dan di sini menggambarkan untuk karir pekerjaan seorang Scorpio di bulan Juni tahun 2021. Darimana tidak akan mengalami perubahan yang dimana mana di sini dikarenakan seorang Scorpio akan melakukan pekerjaan dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain tanpa bergantung kepada orang lain namun disini disarankan kepada seorang Scorpio baiknya belajar dari orang lain yang lebih berpengalaman yang dimana sini didukung dengan kartu IPo open title, yaitu disiplin taati pekerjaan yang ada sekarang yang dimana semua membutuhkan proses yang dimana di suatu waktu keuangan kehidupan akan meningkat secara drastis dan di sini juga tidak tertentu kemungkinan bahwasanya seorang Scorpio akan mampu membuat sebuah usaha akan mampu mendirikan sebuah usaha yang dimana di sini mendongkrak kehidupan finansial yang akan lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah Queen of Cup secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Scorpio sendiri dan di sini menggambarkan karena pekerjaan seorang Scorpio tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun di sini disarankan kepada seorang Scorpio fokus, disiplin menjalani pekerjaan yang, yang ada sekarang biarkan waktu yang menjawabnya. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Scorpio bersama seorang pasangan akan membuat sebuah usaha yang dimana di sini usaha milik sendiri yang akan berdampak positif kepada keuangan, kehidupan finansial oleh seorang Scorpio sendiri. Dan jika kartu dan kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang Scorpio di sini menggambarkan sosok seorang -sos Scorpio dan pasaran merupakan sosok-seseorang yang pasrah namun mereka yakin mampu membuat dan mendirikan sebuah usaha yang dimana disini akan keuangan kehidupan lebih bagus lagi di bulan juli tahun 2021 dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah six of cup ataupun enam piala secara umumnya six of cup itu diartikan berbagi pengalaman hidup suka terbuka saling berbagi pengalaman dan di sini menggambarkan Hubungan asmara seorang Scorpio di bulan Juli tahun 2021 hubungan asmaranya akan mengalami peningkatan yang dimana di sini dikarenakan seorang Scorpio ataupun pasangan Scorpio akan suka berbagi pengalaman berbagi cerita yang dimana di sini komunikasi akan terjadi secara lancar yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan berdampak positif kepada kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara Scorpio sendiri. Dan di sini tidak terdukung kemungkinan bahwasanya seorang stafio bersama pasangan akan saling mendukung di dalam kategori kehidupan. Dan untuk support energinya adalah kenaik open tagal. Secara umumnya kenaik open tagal itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan. Hubungan asmara seorang Scorpio di bulan Juli akan mengalami peningkatan yang dimana disini akan terjadi keharmonisan kebahagiaan dengan saling berbagi dengan saling untuk pikiran, dengan komunikasi yang lancar yang dimana disini seorang pasangan ataupun seorang Scorpio disimbolkan dengan kenaik of contact yang sama-sama saling mendukung dan di disini juga bahwasanya orang-orang di sekitar sahabat akan mendukung hubungan asmara seorang Scorpio agar lebih bagus lagi dan jika kartu dan kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Scorpio di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio sama seorang pasahan merupakan sosok seseorang yang sama-sama pasrah sama-sama tukar pikiran untuk menjalani kehidupan yang dimana di sini akan tercipta hubungan yang lebih harmonis lebih romantis di bulan Juli tahun 2021 yang didukung oleh orang-orang di sekitar dan sahabat Scorpio sendiri. Dan untuk angka keberuntungan seorang Scorpio di bulan Juli tahun 2021 itu berada di angka 6, 68, 89, 96 dan 67. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Scorpio di bulan Juli tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan.